oke okay, jumpa kembali dengan kami servis Jepara. kita akan memperbaiki mesin cuci dua tabung bilangnya tidak mau mengering ya ada bagian dinamo pengering mendengung oke okay, kita akan periksa untuk kenapa pada Mesin cuci ini tidak mau mengeringkan. Oke, kita akan periksa untuk bagian sistemnya untuk rekan-rekan. Mesin cuci ini mendengung, ya. Tidak tahu, ya, kenapa cobakan kita periksa untuk mesin cucinya. Oke, bisa kita lihat untuk videonya. oke okay, kita periksa untuk kapasitornya kita tidak menggunakan alat kapasitor kita dapat mencoba mengganti dengan kapasitor karena alat ukur kami tertinggal di rumah jadi kami tidak membawa hmm. untuk mengukur kapasitor oke okay, kita membawa kapasitor kita coba sepertinya tidak ada efek ya oke okay, kita akan periksa lagi pada bagian kabel-kabelnya oke okay, setelah kita periksa pada bagian tali rem ya tali remnya sepertinya pendor ya dia mengerim ya pada bagian sistem seperti ini oke okay, sudah mau berputar bisa diperhatikan untuk rekan-rekan pada mesin cuci di hampirnya sudah oke okay ya sangat mudah sekali di angka 0,6 ya sepertinya pada bagian pengering sudah oke okay, sudah lancar bisa dilihat untuk rekan-rekan triknya oke okay, kita tinggal merapikan untuk bagian sistem